Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabarnya? Ustazah tetap berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya Oke sekarang kita sampai di pembelajaran yang terakhir pada minggu ini Yaitu pembelajaran yang kelima dan keenam Tetap di tema 2 yaitu kegemaranku Di subtema yang pertama Gemar berolahraga Yuk kita lihat di slide yang pertama Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring Kalau kita disuruh membaca dengan nyaring Berarti suara kita harus keras ya Oke usaha beri contoh cara membaca dengan nyaring Seperti ini Olahraga kegemaran Siti suka berlari Lani suka bersepeda Edo suka sepak bola Dayu suka berenang Beni dan Udin suka olahraga kasti Olahraga kegemaran mereka berbeda Tetapi mereka sering berolahraga bersama Nah, di dalam bacaan ini berisi atau bercerita tentang teman-teman kita yang punya kegemaran berolahraga. Siti suka berlari, Lani suka bersepeda, Edo suka sepak bola, kalau Dayu suka berenang, sedangkan Beni dan Udin suka olahraga kasti. Jadi mereka punya kegemaran olahraga yang berbeda-beda, namun mereka tetap berolahraga. Olahraga bersama Mereka tetap hidup rukun ya anak-anak ya Oke Sekarang kita menuju ke slide Yang berikutnya Nah yang dilakukan oleh ustada tadi Adalah membaca cerita hmm. Dengan suara nyaring Ternyata ada dua cara loh Anak-anak cara membaca cerita itu Apa saja ustada Nih kita baca ya Ada dua macam Yaitu satu Membaca nyaring dan yang kedua adalah membaca dalam hati Memangnya ada ustazah membaca dalam hati? Oke anak-anak supaya tidak bingung kita lihat perbedaannya ya Nah ini perbedaannya Yang berwarna kuning adalah cara membacanya ring. Ada apa sih? Uh, atau bagaimana sih perbedaannya? Yang pertama kita baca ya yang di warna kuning satu, membaca nyaring Artinya, membaca dengan suara yang keras Sama yang sudah dilakukan oleh ustadzah tadi ya Membaca dengan suara yang keras Itu disebut membaca nyaring Nah, yang kedua Tujuan membaca nyaring untuk melatih suara agar terdengar jelas Sehingga tahu perbedaan antara huruf vokal dengan konsonan Masih ingatkan tentang huruf vokal dan huruf konsonan? Huruf vokal adalah huruf yang terdiri dari huruf A, B, A, I, U, E, O Sedangkan huruf konsonan adalah selain huruf tersebut Misalnya huruf B Huruf D, H, F, G, K, dan seterusnya Jadi anak-anak dengan membaca nyaring Kita bisa melatih suara kita Sehingga terdengar dengan jelas Beda halnya dengan yang sebelah kanan Di warna yang ungu Di situ adalah membaca dalam hati Membaca dalam hati Artinya membaca dengan suara yang sangat pelan Bahkan tidak bersuara Dua, tujuan membaca dalam hati Untuk memudahkan kita memahami isi tulisan yang sedang kita baca Nah, karena kalian masih kelas 1 Kalian silakan membaca dengan suara nyaring ya, atau suara keras Namun jangan teriak Nanti malah mengganggu orang di sekitar kita Membaca nyaring itu suaranya keras namun tidak berteriak Sedangkan membaca dalam hati Biasanya itu untuk anak-anak Atau siswa yang sudah uh, Mulai kelas 2 Atau kelas yang lebih tinggi ya Tapi anak-anak nggak -anak ada Salahnya loh, nanti di kelas 1 ini Di semester 2 Ustada akan mengajarkan kalian Membaca dalam hati Supaya kalian bisa mudah memahami Isi dari uh, Tulisan yang sedang kita baca Oke, sekarang kita Menuju ke slide berikutnya kita akan belajar menghitung jumlah benda Kita sudah belajar ya kemarin di tema 1 Nah oke okay, yang di gambar sebelah kiri ini ada beberapa teman kita bermain bola basket Ada kelompok anak perempuan yang menggunakan baju seragam olahraga hijau dan oranye Dan anak laki-laki yang memakai baju seragam olahraga berwarna kuning dan biru yuk kita hitung ada berapa ya yang memakai baju hijau dan ada berapa ya yang memakai baju biru kuning yang memakai baju hijau satu, dua, tiga ada tiga kita tulis di lingkaran yang paling depan tiga kemudian yang berwarna pakai baju seragam olahraga warna kuning dan biru ada berapa ya satu dua tiga oke tiga juga yuk ada berapa ya tiga ditambah tiga iya benar anak-anak ada enam sekarang di gambar yang sebelah kanan ya di ada empat teman kita yang sedang bermain bulu tangkis atau badminton oke ada berapa teman yang bermain di kelompok yang sebelah kanan ada dua teman yaitu Benny dan Siti sedangkan yang sebelah kiri Ada Lani dan Udin Juga dua Dua tambah dua ada Empat Oke ikut anak-anak Dengan belajar menghitung Kita akan mudah memahami Jumlah banyak benda Oke sekarang kita akan Belajar tentang soal cerita Soal cerita Apa itu Usada Iya, soal cerita adalah pelajaran menghitung namun berupa cerita Apa ya yang dimaksud dengan soal cerita? Yaitu soal menghitung yang dibuat dalam bentuk cerita singkat Nah, anak-anak ternyata di dalam pelajaran berhitung pun tetap harus bisa membaca ya Nah, ini contohnya Contoh soal cerita Lani diberi tugas merapikan bola Mari bantu Lani menghitung bola basket Nah ini soal ceritanya Ada bantuan gambar ya Di gambar kotak yang depan Atau yang sebelah kiri itu Ada satu bola Kemudian kotak yang sebelah kanan ada Berapa ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Satu ditambah 6 sama dengan berapa yo. Oke ada 7 Nah kita sudah bisa kan Mengerjakan soal cerita Sekarang ada contoh yang kedua Contoh soal cerita Dayu membawa tiga kok Ada yang tahu kok? Kok itu alat bermain bulu tangkis ya. Diulangi usada Dayu membawa tiga kok Untuk bermain bulu tangkis Lani membawa empat kok Berapakah jumlah kok yang dibawa Dayu dan Lani? Tiga kok dan empat kok Sama dengan tiga ditambah empat Jumlah kok Dayu dan Lani ialah Ayo, siapa yang bisa menjawab? ada tunggu. Iya, benar ada tujuh kok. Oke, setelah kita belajar berhitung, ya kita belajar tentang jenis-jenis olahraga. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah menyaksikan Olimpiade ya di televisi, yaitu ajang olahraga. Tingkat dunia di situ sudah ditayangkan beberapa jenis olahraga ya. Nah, kebetulan negara kita kemarin menjadi juara, mendapatkan medali emas di uh, olahraga bulu tangkis atau badminton. Yuk, kita lihat jenis olahraga yang ada di sini. Ada teman-teman kita yang sebelah kiri, itu adalah sedang berolahraga karate, yaitu olah tubuh ya, anak-anak ya, melatih kekuatan otot tubuh kita dengan. Melakukan olahraga karate, kalau yang sebelah kanan ini adalah lari gawang. Lari gawang itu berlari, yang di depannya itu ada rintangannya, ya, bisa berupa besi atau kayu yang sengaja ditaruh depannya untuk dilompati. Kemudian, contoh berikutnya ada tenis meja, ya, tenis meja ini bolanya kecil, ya bolanya kecil dan harus kita pukul dengan alat yang namanya bed. kemudian ada lompat jauh lompat jauh ini menggunakan media pasir ya jadi anak-anak itu berlari lalu lompat di pasir yang paling jauh lompatannya itulah yang juara Kemudian yang gambar paling bawah ini adalah gambar olahraga tolak peluru. Tolak peluru ini menggunakan bola, tapi yang terbuat dari besi. Biasanya orang dewasa ya, anak-anak yang melakukan olahraga ini. Nah, itulah jenis-jenis olahraga. Oke, sekarang kita akan mendengarkan teks yang dibacakan guru. Usada akan bacakan kembali ya teks yang berikut ini. Sepak bola Edo suka olahraga sepak bola Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain Mereka saling bekerja sama Ada dua tim dalam pertandingan Setiap pemain membela timnya masing-masing Dalam permainan tim lain menjadi lawan tapi kembali berkawan, selesai bermain. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu sedih. Nah ini bercerita tentang permainan sepak bola. Ternyata dalam permainan sepak bola itu ada dua tim, di mana satu tim itu ada 11 pemain. Kalau ada dua tim, berapa jumlahnya? Oke, nanti kalian hitung ya. Satu tim 11 Kalau dua tim, silakan dihitung. Nah di sini diceritakan bahwa dalam permainan sepak bola pasti ada yang menang dan kalah. Untuk yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah tidak boleh sedih. Kita perhatikan gambar berikut ini. Sikap sportif dan tidak sombong. Nah, untuk anak-anak yang juara dalam sebuah permainan atau pertandingan harus bersikap yang baik ya. Tidak boleh sombong. Kalian lihat ini. Di sini ada teman kita Edo sedang bersedih karena diejek sama teman yang juara dalam lomba pertandingan tersebut. Kemudian ini Udit marah, tidak boleh marah. Kalau kalah ya kita harus menerimanya dengan baik, dengan lapang dada. Dan yang menang tidak boleh sombong mengejek. Ya, jadi harus bersikap sportif. Sportif itu mau menerima kekalahan dan tidak sombong bagi yang juara. Intinya kita harus saling menghor